Back to our channel The Change di Bali Dan buat teman-teman yang buat di channel ini Selamat datang And nice to meet you So di video kali ini Aku mau nge-review masker lagi Karena emang hari ini udah jadwal aku pakai masker lagi guys So aku excited banget buat nge-review produk dari Oriflame Ini first time banget Aku make masker dari Oriflame Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu Itu aku udah emang dikirimin produk ini Dan aku udah mau review Masker ini udah lama banget, tapi karena emang bukan jadwal aku pakai masker, jadi aku belum um, mau review gitu. Nah, karena hari ini jadwal aku pakai masker, jadi aku mau nyobain masker dari Oriflame. Oke okay guys, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk pada review produknya. Di sini aku ada dua produk dari Oriflame itu yang Love Nature. Nah, di sini udah ada um, face mask-nya Terus di sini itu ada face scrub-nya Karena ini bukan skincare yang daily routine aku Jadi emang aku itu nggak pakai produk dari Oriflame Apalagi untuk di-apply -di, di wajah Dan ini first time banget aku mau nyoba produk Oriflame Jadi aku nyoba dulu maskernya Terus aku suka cari-cari tahu dulu Sebelum aku mau, sebelum aku nyoba maskernya, aku sempat cari-cari informasi dulu. Aku buka-buka Google, aku cari, aku baca uh, kandungannya apa. Emang udah ada di sini tuh, di sini. Tapi aku mau uh, buat tuh, aja kalau produk itu aman, aku pakai. Tapi sejauh yang aku tahu, emang produk dari Oriflame itu bagus-bagus dan emang aman sih untuk kulit. So, langsung aja kali ya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu dulu sih face scrubnya face scrubnya itu aku pakai yang papaya papaya sama nanas, terus ada juga gua rana di si nature ini nah, terus cara pakainya di belakang tuh udah dikasih tahu kandungannya juga apa aja scrub wajah ini digunakan pada wajah yang basah pijat perlahan, gerakan arah luar ke dalam terus dibilas, hindari kontak langsung dengan mata Terus isinya itu kayak gini, guys. Lihat-lihat ya, set kalau scrub dari Oriflame, kan yang mereknya yang mereknya Love Nature itu butiran scrubnya mereka itu pakai bahan alami jadi nggak mengandung silikon dan bener-bener aman untuk dipakai di kulit dan ini aku udah nyobain tadi dan ini bener benar bagus banget dan apalagi kita yang suka uh, pakai make up kadang malas untuk bersihin wajah gitu berapa hari baru kita mau merawat wajah lagi dan mau nyoba face scrub itu aku recommended buat pakai face scrub dari si Oriflame ini dan yang paling aku suka juga dari produksi Oriflame ini karena di sini itu udah ditulis all skin types. Jadi sudah semua jenis kulit mau berminyak, mau normal, sensitive, berjerawat atau um, kombinasi di scrub ini udah bisa dipakai oleh all skin type, oleh semua jenis kulit. Dan karena aku udah nyoba tadi, sekarang aku mau langsung aja pakai maskernya. Nah, di sini sih udah dikasih tahu cara marketnya itu gunakan pada wajah yang bersih dan kering. Jadi udah dibersihkan, udah kering. Diamkan selama 10 sampai 15 menit lalu dibersihkan. Di sini, gak dikasih tahu dibersihkan itu mau dibilas pakai air biasa ataupun pakai air hangat. Tapi ini bisa disesuaikan sama um, cara teman-teman pakai masker. Biasanya dibersihkan pakai air hangat atau pakai air biasa. Kalau aku, sini mau bersihkan pakai air biasa aja. Kita langsung coba aja maskernya. Aku tuangkan di sini piring kecil terus nanti diaplikasikan pakai mini spatula. Aku udah ambil terus aku mau nyoba. Yang aku tahu sih ini dipakai oh perlahan aja. Tahu sih ini dipakai perlahan. Diaplikasikan sesuai dengan cara kita pakai masker biasa. Dan aku sempat cari-cari tahu juga um, si Love Nature ini kenapa dia disebut kenapa kenapa Love Nature terus ada juga formula dari area mata terus di Google di Google tuh aku sempat cari-cari tahu cari referensi sebelum aku pakai produknya ya kan nah yang aku tahu setelah aku baca-baca yang left, kenapa mereka pakai brand Life Nature itu sesuai dengan namanya Love Nature pokoknya ramah lingkungan jadi oh benar-benar kandungan dari produk-produksi Oriflame, khususnya juga yang bagian face care ini semuanya itu dari bahan-bahan alami kayak buah-buahan ekstrak dari tumbuh-tumbuhan jadi benar-benar aman guys. Ini aku senang banget sama aromanya itu. selesai, selesai Udah um, apply merata di wajah Kalau dari Kalau dari produknya itu Katanya diamkan selama 10-15 menit Kita tunggu sampai 15 menitan aja um, Tekstur dari maskernya itu Lembut nggak terlalu kental nggak terlalu cair Intinya aku suka Aku suka sama teksturnya si oriflame ini karena tekstur dari maskernya itu gak terlalu kental, gak juga terlalu cair Jadi memang pas pas untuk kita pakai di wajah Terus wanginya, kalau dari wanginya aku suka banget karena aromanya itu buah-buahan yang menyegarkan Jadi gak terlalu tajam, gak juga terlalu wangi yang terlalu wangi banget Pokoknya itu... Um, Apalagi? Kita tunggu sampai 10 menitan dulu ya Kita tunggu sampai 10 Gimana nanti tekstur dari si masker ini Oke! Okay. Dua menit lagi Itu gak terasa keras atau kayak gimana Itu enak aja Nyaman aja sih di kayak Dingin, sejuk dan Sangat nyaman terus aku ada beberapa baca juga cari-cari referensi di Google terus aku lihat-lihat uh, review terus rating-rating yang dikasih so far sih yang aku lihat itu mereka ngasih bintang 5 dan katanya itu memang enak di wajah. Oke okay guys sudah selesai sudah habis waktunya jadi kita bilas dulu. Oke okay, guys, aku udah selesai bersihin kulit aku dari uh, maskernya. Kalau dari aku pribadi sih aku seneng banget soal maskernya karena aku udah mention dari tadi itu dia bener-bener aromanya itu lembut, enak banget buah-buahan. Terus di kulit itu terasa ringan. Terus terus manfaatnya juga itu bisa melembabkan, bisa menutrisi kulit, terus bisa buat kulit kita itu lebih glowing and Pokoknya aku suka banget sama maskernya. Dan dan kalau dari aku 1 sampai 5 aku kasih nilai 5. Dan buat teman-teman yang mau nyari masker, tipe-tipe masker yang ringan untuk kulit terus itu enak banget aromanya juga soft terus oh, di kulit itu enggak terlalu berasa kalau lagi pakai masker itu setelah dicuci juga itu lebih seger, lebih fresh, sangat senang kalian bisa nyoba uh, maskernya si Oriflame ini kalian bisa order itu di semua hampir semua online platform di, di Shopee ada, di Tokopedia ada punya kalian bisa langsung ketik aja nama Love Nature Face di Oriflame nanti kalian bisa nemu Hmm, produknya di sana Dan so far aku suka banget sama produknya Sama maskernya dan setelah ini kayaknya aku mau pakai lagi Next week maybe Aku mau pakai lagi Dan ini ternyata enak banget di kulit Even though skincare aku itu bukan Oriflame ya guys Ini aku coba nyoba-nyoba aja Dan ternyata aku suka Aku cocok dan aku seneng Oke okay guys, sekian saja review aku Tentang masker dari Oriflash Semoga video ini bermanfaat Dan kalian bisa mencoba maskernya di rumah Bye